Tips Jualan Dropship Untuk Pemula Marketplace semakin ramai. Kita bisa menemukan banyak sekali supplier yang memiliki produk bagus dengan harga menarik. Mengapa tidak kita manfaatkan dengan berjualan dropship? Jika kamu berpikir ini adalah tips dropship cara lama, kamu salah. Karena ini adalah tips untuk jualan dropship cross marketplace. Contohnya, jika supplier kamu jualan di Shopee, maka kamu jualan di Tokopedia atau Lazada. Begitu juga sebaliknya. Namun, ada yang perlu kamu perhatikan nih. Pertama, harga. Jangan patok margin terlalu tinggi agar harga tidak terlalu jauh dengan yang sudah banyak di pasaran. Cukup 10-30% saja. Tujuannya untuk menjaga reputasi toko dan reputasi produkmu. Kedua, gambar. Meskipun kamu mendapatkan gambar mentah dari supplier, biasakan mengedit kembali gambar sesuai dengan gaya dan branding tokomu. Tambahkan juga tulisan yang menggambarkan kelebihan produkmu dibandingkan produk sejenis. Misalnya, bisa COD, atau bahan anti pecah, atau warna tidak akan luntur. Ketiga, Deskripsi Ini sangat penting di dunia online shop. Karena pembeli tidak bisa melihat atau menyentuh produkmu. Informasi yang detail akan memudahkan calon pembeli membayangkan kualitas dan spesifikasi produkmu. Keempat, buat video produk. Produk boleh sama, tapi jika tokomu punya video eksklusif yang menggambarkan produk dan kelebihan layanan kalian, kamu selangkah lebih maju. Kelima, balas kek. Banyak penjual yang kehilangan pembelinya karena karena malas membalas chat, Rana online memang penuh persaingan, karena itu pastikan kamu jadi pemenangnya. Nah itulah sedikit penjelasan tentang hal-hal yang harus dilakukan untuk dropshipper pemula. Semoga bermanfaat.